Jangan kaca sora Muale di atalang kembali balik kecap ya Kecap iblis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Sampur Rasul. rasu Sampai ya, Alhamdulillah Alhamdulillah orang tepambenya uh, sarang waruga dua empat lima uh, di nararaga nariung um, sambil ngawangkong pengintennya mohon mohon dina nawung iya benten di mau biasa penginten di mau biasa nyarita dicaplok sama nami pengintennya tar teh mui nyaoke nyaoke kaya na gitu ta diuk <gulau> iya, weh, iya, tapi iya. kan iya. dalam situasi ht yang berbeda tiap ya, bintang oke okay. nah gitu, kalau ngomongin ayahnya, sepedek-sepedek orang mengguar saya semua mengguar, mungkin diajak diajar hmm, nah, nah tujuannya konten di atasnya, <gulau> salah saya di kan kalau nanti Nah, memulai budaya Sunda oge, ah, oge, hiburan Oge, hiburan kanggo simpring, uh, uh, khususnya aku yang umumnya mah mudah-mudahan, katampi hiburan aku, Amin. sadayana anu, uh, meng, hati, anu nonton dia video di channel YouTube, Waruga dua obatnya, mana batik. Iya payah teh nu serius teh bakal ku habis di budak TK bisa tadi teh dah nyantai kita tadi bari ngopi sing kuy RT 2 kopi Alhamdulillah pagar kedua mah pagar pisannya. Amin. Amin saketek kira sing Bilih hoyong bilih hoyong iya matapak mangga dok ka Alhamdulillah. Bilih hoyong masuk eta 5 seueur. Padang. Nah komodo Padang Padangmu. Gelak apa deh? Iya ya teh teh Ayah pertarusan sama Sarnes di channel Aduh, pertarusan sama di pisan, Pertarusan lepatnya mah luas, pintar, gitu ada pertarusan Tujuan Tujuan utam ini dibentuk warung mbak teh tapi mau dipunggul mbak teh heheheheh bukan patuh kera asal lu lahong teh heheheheh lalu langkung hak pikirkan ngawalan kena iya Pak Tarusana karena simpuling kalaus nama enggak mbak kalau yeah. sama jawaban eh walaran kena iya Pak Tarusana teh udah nama, firet, firet biasa ngawalern, abdi biasa ngawalern, firet lah, abdi biasa ngawaler kan penginten wala mana bisa biasa benten-benten, kan hari anu hukumnya awalnya cinturing sarang reng-rengan nggak ada ama konten atau video di channel YouTube Waruga 24 Maté Ayasa Berbah Maksa Tetapi Tujuan Nana dan dan ini karena tadi ngurusin puring disambutin tujuan awanah simpuling teh ada channel YouTube Waruga 24 keras manjanggen silaturahmi Antawis singkuing ketua RT 4 ketua RT 5 ketua RT 2 tah bener singkatan bintang waruga 2 45 ke 2 45 Pak RT 2 Pak RT 4 Pak RT 5 tujuan utama namanya kita harus diberi kaya Hoyong manjanggen silaturahmi kata anu paling awalna anu mah anu kadoan pisan mah mohon anu utama le pisan atawa anu kadua anu watakna pinusala jeungna tambi teuing sin kuring ngawangkong ngaler kidul bari jeung ngabudah tepalanggu nya atuh hayu urang ngadamewangkonan ya patanya dina wangkongan eta karena bunga kupur kawangkong anu kujok-kujok ngomong batur ngomongin diri sorangan manawi sarang manawa iya pengalaman-pengalaman singkuring pengalaman t pengalaman t 2 pengalaman t-lima sing tiasa jatah contoh Boh contoh kanggo kahirupan, boh contoh kanggo pinter menanak, lagi mm. kyo, da awan nate dibentuk nate, samesku nante, nggak ada nggak pake, terus direncanakan oke, okay. terus di di, di, di, di, di mula sih, hoyong nggak ada mengkiri kan, kumari kadir keren biasa dibentuk ya warga 245 Oke okay, anu salah jernah panggintan tujuan anak salaku orang Sunda koyong-koyong budaya-budaya koyong. Eh, Sunda tanapi kesenian boh kesenian maun way, eh, kebudayaan Sunda teh di bestarigen apa nah, itu mungkin tak kitu di nu video-video anu di konten YouTube luar luar apa sok anu kawih kawih anu kawih ya teman sih kan hijitawis okay, karena uh, budaya Sunda ah. tak itu kami panggintang katampi penungguhun kami bisa kena tebih dina eh eh saya nyahapunten oke buk pilih ayah kalepatan kelepatan eh buh dina rumpakana buh eh kawih-kawihna cincuring karang-reng-rengan ada buh cukup lumur, ada jembar pangampurana mangga saya bila pilih ayah koreksi, pilih ayah e, koleksi badai nyawa, badai komentar e, diserah, diserah keren-keren ngantos pisan sanggok kasayan katakan api sama di ya, dina video, video-video atau di channel ya. video salah jengah gitu Nah, kita lupa Teh. kawitan, nah, dibentuk. Oke, oke, Singkuringnya ya, satu keputusan karena Pak Rojong, Pak Ahmadnya Ahmad, Pak Ahmad, Pak Roja. Ahmad, tipe Ahmad, Pak Roja. Kang Oduh, Punganana, kanggo Rosing, Kuring, Tiluan, Angung, Panjungan, Sekarantanan, Oke, Sekarantanan, manajer Singkuring, Pak Ahmad, Pak teh <tuk> mudah-mudahan nih, karena sing dipastikan kesehatannya, amin amin amin, sih udah rajakina, amin amin, yo poni misalnya nang ada muat konten teh, poin kita teh sekarang bawa, jingjing bawana anak kopi yang sempurna, ya, amin amin, kemudian sempurna teh, poni ya, ngobrol teh, nah, sepotong air teh ya, sangkopi, ayak kiri putih payat teh dua, hmm. atur nungt no, bah te dua, yo, mana mana, sudah, ambil payat teh ngomong tujuh sih bukit teh. Alhamdulillah, abu ngapus pari ngopi itu pari kudut, pari Nah, umum kiri <laughs> Nah, aku mat sampai kelima, dah. Ayah, abu, mah Ke ayah, samirnya Rena, idam, mah Tak kira, kalau sama anak, mau bangsa, mau lanjut Apa, kalau sama anak, tuh? Ayah ngomong, mah, nyari, mah, baca, kok Eh, pas, pas di, di, di, mah, di video Kalali per, pilih aya Tapi nggak like gitu, ampun, gusti. Jantan, Hai Diajar Mak kudu, Pak jadi di waktu abis itu juta ya, Pak RT, Bisa kedik, bisa kedik, misalnya ninggal, sawatawis tawis di, di lingkungan, budaya untuk mulai lempar, Mbak. Nangis deh Ayah, bahasa kia, saya pakai Di mana, lengit bahasana, lengit budaya, na, lengit. Oke, oh, kan bahasa. <tuh> <tuh> Tak olahraga jadi rakit gitu, doang ya, sana air kapuk pun makin ringan. Orang ya, orang ringannya pamit, ayah sepuh atau nabi digolok doang. Dalam senapian jamin, da tarah, tarah demikian ke akhir. Lalu air eh, menyebabkan kunten, tanah kita kasepuk. Katanya, angsa tambah rakam hati kami. Tapi kujaman ayunan orang mengalir misalnya pas gue nengal mana gitu nasut balik oke ari akhlak maulah adab dan tamina genengan sa sa sawah paris memang pembahasan sahukur nengal tapi ada kurang budaya, <SILENGALALALAN> uh, kangungan, nontes, kangemagleken, tadi bahasannya uh, kebudayaan kita, gimana cara, gimana nah. cara orang nah, supaya bahasanya budaya terjaga, bangsa bage, tapi alhamdulillah kami Wis abu nama, gitunya masih alhamdulillah masih penemu menung uh, para seniman seniman Sundanya tuh nggak kano kasalawahor kena ya. seniman semua seniman Sunda terus uh, ngarung tutan ala raya udah berharapnya alhasilnya sing di tampe iman Islamah sing tentang di alam kubur nanya katanya lalu acun kita layana orang oke tuh orang orang Sunda oke mudah-mudahan di sing di nanti di dinikmatkan di alam pekuburan anak amin amin, amin. amin. oke okay. kurang anu marasi kene tu meneng arayak kene ayo kurang langkung langkung uh, meronjatkan budaya Sunda pulang isin nyarios bahasa Sunda seharusnya budaya Sunda ternyata Nah, budaya mah berpikir, apa teh budaya mah eh, usaha dia, lah muncul lainku bangsa nasorangan dimulai malah mah ayo nama seorang dengan orang bule, orang luar lagi orang bule, nah, yang diahajar, ya, ya, ya, ya, nah, ya, yang diahajar karena kesemian sunda teh unik, kan? nanya Indonesia oh. kan sersuku, serserbudaya, suku, suku, suku, nah budaya di orang benten-benten nah, ya nah, say di nah, kan, budaya lah, oke ulangi dong oh nanti tinggal dongeng lah gitu budaya ya. ya. nah. tuh tapi kuring nah. justru zaman teh jati kusuri, kasi, kusuri, kusuri jati, nah. juta, Ay, budaya batu itu <tuh>, <tuh> nah ya nama jaringan lomba pisan, poh dino cariosan cariosan satu dinter kali nah ya. sarang indungnya upami nojung asuh beningnya, Oh aja, wah oh, seres mo guys lepat pemakaian bahasa, kadang-kadang kayak -kadang, budak, awas gebis, awas jatuh <tuh> Awas, jatuh tikus sewa. gitu Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tisu tapi, karena tenan tiap di tenang oke okay, gitu pemakaian bahasa tidak punah <laughs> tapi teteh tentu tentu tentu bisa dikungkiri oke ku ku pak rt ku habis atau pak rt2 oke dah eh tagih besok diucapkan ku kurang kurang oke nya tersadar sadar saya untuk mudah mudahan itu payung namor biasa di luar sekolahnya di pemakaian bahasa hari ini tapi murang kali tuh lah izin murang kali diajar bahasa sunnah nah Gendingan Pak T, abinya nggak terumurang kali di sekolah, eta di pelajaran bahasa Sunda, sih benar terang nuterang, nuterangnya, mau deh diajar bahasa Sunda, rorompok, kadang-kadang umurang -kadang, kali abip ceno bapak, air rorompok teh, nauen eta orang Sunda, tapi kan katanya orang rorompok, aneh tangis lebih sedikit ciri yang mudah teh apa kalau bahasa nasorangan sorangan ya.